Tahukah kalian, dua nasihat iblis pada Nabi Yahya. Pada zaman dulu, manusia bisa bertemu dengan iblis. Seperti kisah Nabi Yahya yang bertemu dengan iblis. Pertemuan itu Nabi Yahya manfaatkan untuk bertanya pada iblis, Hei, iblis. Manusia apa yang paling engkau cintai dan benci di dunia ini? Sebenarnya iblis enggan menjawab pertanyaan itu kalau bukan Nabi Yahya yang bertanya. Aku paling mencintai manusia mukmin, tapi kikir. Dan aku paling benci pada orang yang durhaka, tapi sangat pemurah. Kenapa engkau sangat mencintai orang mukmin yang kikir, tanya Nabi Yahya. Karena orang mukmin yang kikir bagiku cukup dengan kekikirannya, jawab iblis. Tapi aku sangat khawatir dengan orang durhaka, tapi pemurah, lanjut iblis. Memang kenapa, tanya Nabi Yahya. Iblis lalu menambahkan, soalnya, Allah, bisa menyayangi dan menyenangi kemurahannya. Dengan kemurahannya itu, Allah pun akan meridoinya. Pesan kisah, janganlah kalian menjadi mukmin yang kikir karena kekikiran akan dicintai iblis.